Halo bro, ketemu lagi di channelnya Si Muni. Kita kali ini akan membahas untuk fitur baru, my friend, dari Ragnarok Online X next, next Generation. Yang jelas ini ada fitur untuk mencari pet. Nah, nah sebelumnya kita akan menangkapnya dulu, cuman gue bingung juga ya. Ini sharing aja langsung sekalian, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Gua baru di level 60 bisa untuk menangkap pet. Dan semoga gua dapat dengan Minim budget ya bro ya Yang jelas sih untuk kelas kasual ataupun free to play Kita harus hati-hati dan memang melihat situasi ya bro ya Banyak informasi yang gue dapet ini akan memakan banyak sekali kristal kalian Jadi jangan sampai terhambur-hambur jadi cari momen yang tepat dan semoga aja gue hoki uh, awalannya kita dikasih ada 30 ya itu item gue sebenarnya sih Tadi ada pertanyaan dari questnya ada 3 dikasih wortel juga ataupun Benda barusan ya Aku memang Lebih ke arah yang ada Kritikalnya untuk pet Biasa ya Dan gak terlalu neko-neko Saya gak akan Nyari yang susah seperti ini Ini ini pasti susah Jadi gua cuma ambil si rocker aja Karena dia punya apa Kritikal dan SPD Mungkin Tips Menangkap pet ini kayaknya Cuman untuk membuat kita uh, bersemangat aja ya, karena di nomor 3 itu kualitas putih memiliki keberhasilan menangkap 5-15 persen. <laughs> ya sudahlah, skeleton worker ini nggak mungkin kayaknya ya, susah. Nah mungkin nanti ini diperoleh pop pet rocker. Oke, okay, gue pastiin aja, gue pasti nangkap si rocker ini ya. Uh, mungkin nanti kalau misalkan berhasil dengan uh, dari barang gratisan. Dari dari quest barusan dikasih 30 biji atau berapa kali ya Bisa bisa dipakai nangkepnya Moga nggak terlalu boros Untuk yang lainnya sih Menyesuaikan job kalian aja Mana yang dibutuhkan mungkin Kalau kayak apa namanya Eclipse ini juga bisa saya pakai nih Untuk kelas blacksmith ya Dan untuk pet-pet mastering kayak gini sih kayaknya Susah deh Gue nyari yang memang gak pernah lihat uh, Baru beberapa hari aja ini upgrade uh, fiturnya uh, Semoga uh, gua nyari yang paling gampang Menurut gua ya <laughs> Ini kan belum pernah nyoba juga Tapi Eclipse, Eclipse kayaknya uh, harus punya juga Ini keren juga Cuman dari dari Lunatic ya ya udah kita pastiin aja si Rocker dan si Lunatic Nanti kita coba ini ya Semoga uh, tidak terjadi hal yang tidak menyenangkan bro Dan uh, makasih buat teman-teman yang udah sering mampir Dan sorry banget kemarin ada teman dari luar negeri <laughs> Yang memang gue gak bisa pakai translatein uh, bahasa Inggris Tapi nanti gue coba ya kalau memang ini uh, kontennya jadi uh, semoga aja akan bro uh, Sebelumnya ini kita harus setting dulu Tadi ada uh, bola yang memang untuk sebagai ini ya, ya pelurunya ya ini biru, merah dan kuning ya, apa ya? Nanti kita tes. Oke, okay, cabut langsung ke TKP, Ma Bro. Semoga nggak nggak susah ya. Uh, kemarin sih, gue dengar-dengar dari teman juga yang para viewer di channel Simuni ini banyak yang bilang emang boros. Oke, okay, kita ada 199, dong. Ganjil banget ya dikasih Wah ini kayaknya boros deh Soalnya dikasih gratisnya aja banyak ya Oh pilih dulu Oke okay. Tangkapnya gimana ya Tangkapnya gimana Eh? Huh? Aduh Goblok Sebentar sebentar Kita cari yang lagi bersiul Biasanya ya Harusnya ya Harusnya itu yang bersiul tuh lagi santai dia Nah ini dia Bentar, sabar sabar sabar gak apa-apa dipukulin gak kerasa oh mak makin sedikit makin gede peluang untuk ditangkapnya bro bener gak ya sebentar ah ces waduh oh, kok di slot ya wah ya pantesan susah ini pasti ini kan sama kayak gacha juga ya gambling ah <tuh> <tuh> capek ini pasti bro aduh cari yang cari yang baru bersiul deh nah ini nih itu orang ada yang nonton lagi asem chat ah ini pas nih harusnya barusan sedikit banget darahnya oke okay, oke okay. mana sih pilihan apa ya Ih hantu Cat. eh ya sama ini masa harus sama tiga-tiganya bro Cilaka bro Abis berapa ratus ribu kristal ini mah bener aja ya Oke Tiga kali nih Cet ah. ya hantu lagi Aduh Ih kurang satu juga gak dapat ya Pemain sudah menangkap Ini gimana nih Lah waduh susah ya tiga kali bro. Hai foto dululah enggak stres oke kenang-kenangan ya ini semoga nggak uh, sedih gua kalaupun nggak dapet ya ini nanti gua jadiin cover aja kali ya aduh ini coba cari yang ini nih yang agak misah nih agak misah agak misah. Ini mitos-mitos juga gue denger, e, jangan siang mang nangkapnya, ya udah gue cobain nih malam, sampai nungguin dong malam mana ada ini udah empat kali ya berarti ya, empat kali tadi berapa ya dikasihnya 30 biji ya, itunya ya, buat, buat nangkapnya ya, per berapa ya gue, oke, okay. set, oke, okay. apple, apple apa ya? Ah, udah misah lagi Aduh, Hantu lagi Sayang sekali pet anda modar <laughs> Oke okay. Siap-siap Ini Sedikit mungkin kali ya Kayaknya kurang sekali hit lagi itu. Aduh, gue takut keburu mati Satu kali hit lagi harusnya Susu Darah Batu Cocok Bro, anjing banget. <laughs> Aduh, bener ya boros ya berarti ya. Gue tadi belum cek juga uh, warung petnya, eh. NPC petnya ya. Semoga nggak mahal-mahal. morning Dew morning Dew tuh. Oh daunnya. Aduh morning Dew tuh boros bro. Gua lihat mah harganya satunya 3000. Ini untung ada kotak gratisan mungkin dari quest tadi ya. Gua baru cek juga, Bro. Ini gua bagi dua aja ya. 99. Oke. Okay. Ini morningdew sama carrot. Ini pelurunya perlu nih, kita harus beli lagi tambahin. Pantasan dikasihnya banyak ya pas gratisannya. 1500. Masih masih masuk akal lah ini, masih masuk akal bisa beli basic projectile ini pasin 100. Oke, nah yang lainnya apa ini? Cari diamond lo. Oh, ini nih si file file projectile gua pengen tahu yang warna merah. Astaga, mahal, bro. Aduh. Ya udah kita mengandalkan ke hokian aja, bro. Oke okay. semoga beruntung eh hey, ini mah Oh peluru ini kegedean ini kayaknya untuk medium monster ya Oh berarti yang satunya lagi lebih ini lebih kuat lagi mungkin untuk yang skeleton kayak gitu kali Bro lu jangan coba-coba kalau nangkap yang basic yang kecil-kecil gini ya jangan pakai yang merah nih tuh lihat. Gue gak sempet mijit ya Tuh Balikin lagi lah Boros Gak dapet dropan juga lagi Nah si roker Sabar sabar Satu kali lagi TREP Apaan Eh kok dapet Oh kalau ada salah satu makanannya dia dapat bro oh gitu ya wah itu sih memang ada peluang gua kira harus tiga-tiganya sama wah celaka kalau gitu oke kita cek bro ini uh, party attack critical 21 ini berarti nambahin ininya apa nambahin ke status kita apa enggak ya kayaknya enggak deh dia jadi jadi bisa bantu nyerang kali ya sama kayak pet pada umumnya di game mau RPG Aduh, ini apa pet makanannya? Oh, harus diurus juga, ada tingkat happynya. Wah, ini mah. Ini fitur untuk bakar kristal ini, bro. Oke, gue kasih makan barusan naik. Apa ya barusan? Oh, ini pet pender ya. Oh, ini morning dew. Ya ampun, itu kan harganya 3000 kristal. Buat naikin level, aduh dikali berapa? Coba ini kapak, dia bisa evolusinya berapa? Level berapa ya? Ya kita cek kita cek. Interaksi pet hari ini 7K. 7 kali dari 10. Huh? Oh, dibatas setiap hari cuma 10 kali ya interaksi sama petnya ya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Level 3 jadi, jadi miskin bro gue jadi miskin, <laughs> oke okay lah, ya aduh ini, bener eh, ini apa lagi kelebihan fiturnya, terlelap dapat satu skill acak, setelah di awaken, wah ini barangnya kayak apa ini, pet item pending mesin, aduh, bener pantasan di coc muncul menunya ya. Oke kita cek aja untuk pet itemnya ini apa aja isinya, ala advance pill Ini penukarannya per 3 koin berarti uh, dalam satu kali COC bisa tiga kali ya per hari, tiga kali per hari kalau ngerjain COC. Waduh ini mah nggak bisa ini, ini pasti susah ini. Jadi tiap minggu aja tetap dibongkarnya kalau nggak disekaligusin lu sampai berapa puluh koin gitu jadi sekaligus kayaknya ini bagus juga sih untuk untuk pengen cepet gede ataupun cepet evolution ya karena mahal kalau beli di pet item itu mahal banget kristalnya sayang ini buat apa lagi low level pet item rare low level pet item rare ini rarenya katanya ah gua belum belum paham ini. Nanti kita pelajari bareng-bareng ya, Bro ya. Kalau ada teman-teman yang udah paham, udah ngerti tolong kasih komentar untuk masalah uh, item ini nih. undead Spirit Stone. Kalau nggak salah gue pernah lihat ini di uh, mining pas di level 6 gue dapat mulu yang kayak gitu. Oke, okay, sekarang balik ke si natik ya, Bro ya. Ini semoga menang juga di kuisnya ya. Uh, tanding lo nanti. Asoi. Dapatlah, dapatlah, ini cuma satu kali kan? Ih, itu mah makanan si belalang. Oh, bener kan gak dapat? Eh, kok tulisannya pemainnya sedang menangkap? Ini ya, menangkap pet Gak dapat waduh, kacau bro. Tadi beli berapa 9 Eh, habis ya. Kita cari yang agak ini bro yang agak agak feeling. Ini kan random pasti otomatis pada saat dislot mesin ya, pasti ada antara salah satu yang ada di sini binatangnya bisa ditangkap ini. Oke, okay. semoga hoki. Eh. Ah, oh tadi nggak beli lagi kerotnya bro. Gue tadi berapa kali ya yang si kumbang dapat ya, eh si belalang dapat. Yah, benar. Sekali nguranginnya 6 dong, Bro. 6 kerot. Satu kerotnya 3000 kristal. Hmm. Ah. Asam. Oke, okay, kita terpaksa beli si karot, karot. Gua harus beli berapa biji nih ya? Semoga hoki tadi berapa ya? 6 kali ya. Tadi 5 kali ya baru dapet ya. Ah. Gua ngetes aja lah, gak apa-apa. Yang penting tadi udah dapat satu, gak usah terlalu serakah ya, bro. Nanti miskin, 12 biji aja cukup, dua kali mukul, dua kali mukul. Buang penasaran, uh, Lunati kan jadinya keren, bro. Nanti kalau bener, oke. Okay, kembali ke TKP, kita cari yang terpisah aja, cari yang terpisah. Semoga dia memang bisa gua tangkap bro. Yang kecil gini jangan pakai peluru warna merah ya. Nah, ayolah kerot Ih. Kerotnya harus seset uh, makin keren kayaknya ya. Powernya langsung dikasih gede gitu. Karat-karat ker. Ih. Anjing banget. Aduh sekali lagi bro. Ini moga bisa jadi seri info buat teman-teman ya. Jangan lupa untuk kasih like nya dan uh, informasi juga ke teman-teman semua untuk bantu push channel gua tambah subscribernya ya bro. Bentar ini feeling feeling gue udah agak enak ini kayaknya. Bener malam eh nangkep malam ya. Nggak tahu yang lain udah habis berapa? Ratus ribu kristal Buat nangkep yang gini doang Kayaknya gak terlalu susah deh yang kecil gini mah Harusnya Harusnya Gue <guluh> pancing ah Kayaknya bawa ke semak-semak Terus tangkap gitu kali ya <guluh> Nah ini Nah ini dua biji doang yang ngikutin Ayo-ayo bisa Satu-satu Jangan bareng-bareng gini cuy eh uh. Gue seru juga ya, gak ada kerjaan ya bro <gifat> Mungkin gue pasti potong-potong lah videonya ya Biar gak terlalu durasinya panjang Tapi kalau memang kiranya seru ya gue kasih lihat aja Apa adanya kayak gini <gifat> Oke okay, ini semoga beruntung bro, berdoalah lah nah, kecil, sedikit itu, lebih sedikit dari yang tadi kemon-kemon wortel, wortel Nah, ih, dapet kan ini ya tau kalau masih hantu, dapet lah Yes, mantap bro, asik. Tapi nggak asik ke depannya ya, karena harus dipelihara, harus benar-benar diperhatiin itu progress barnya, biar tetap happy ya. Oke, okay. asik, lunatik. Lunatik kelebihannya itu uh, dia hp ya. Oke. Okay. Mantap Rai. Oke okay, thank you so much yang udah nonton Yang udah gabung join Dan makasih banyak untuk like dan subscribe -nya. Nanti kita ketemu lagi di konten selanjutnya Untuk masalah leveling Karena gue belum ubah job juga Nanti kita bahas di konten selanjutnya bro Makasih banyak untuk teman-teman. Tetap semangat aja dan nikmati permainannya Gak usah terlalu dibikin pusing Jangan terlalu hardcore juga Karena kalau hardcore lu bakal miskin Gue yakin Kecuali lu emang sultan dan banyak duit ya bro ya Oke, okay, uh, jangan sampai lupa untuk tetap ikhtiar di dunia gamenya Karena memang butuh juga Jenny, ma bro uh, Jual lah apa yang bisa lu jual Jangan sampai lu miskin dan bangkrut <laughs> Oke, okay, see you, dadah, bye-bye Ciao, ciao, ma bro Thanks